Hello everyone, welcome back on channel MaxWatch Still with me, Theo Kali ini masih dari brand yang satu itu Gua akan review Ini dia Kalian pasti mungkin udah ada yang ngira-ngira kan? Ini stylenya apa? Atau isinya apa? Oke, okay. langsung aja ya Stay tuned Haaah ini tadi yang mau gue bahas kan ini sebetulnya masih baru banget anget ya mungkin baru fresh from the oven dari lain presage well, kebanyakan biasanya presage kemarin baru ngeluarin pasukan cocktails well, kali ini dia beda sih gue mungkin awalnya kurang suka sama desainnya tapi setelah on hands It's growing on me Dan ternyata gue suka Langsung aja ya, gue buka dulu Oh ya ini karena special edition Boxnya juga special edition ya Dan biasanya Kalau boxnya Seiko Atau mungkin kalian udah pernah box Punya Seiko yang dengan box seperti ini Box special kan biasanya uh, Teksturnya agak letter Atau kulit ya Nah kali ini dia lebih ke velvet atau blue drew sih mungkin karena jamnya juga dressy ya oke buat jelasnya langsung aja gua ambil buang boxnya <laughs> Nggak, buang. oke ini dari line presets yang baru masih fresh from the oven ya namanya sharp Edged, ya yeah. Jadi bisa dibilang untuk uh, dialnya ini beda banget ya. Dia punya tekstur. Kalau seandainya cocktail itu teksturnya dia sunray ya. Kalau ini dia terinspirasi dari Japanese Asanoha yaitu hemp leaf. Yang dan desain itu udah dipakai gambarnya sih estimasinya udah ribuan tahun lalu ya di zaman Heian period oke okay. yang keren dari seri presets ini adalah ya walaupun dia masih di line presets yang mungkin sebetulnya banyak ya mulai dari lain-lain yang range harganya middle atau mungkin entry nah bisa dibilang research yang ini kalau bilang masih di mid-high ya dari segi range harga tapi uh, desainnya juga mengikuti ya ada orang yang berpendapat juga modelnya udah mirip uh, Grand Seiko walaupun mungkin belum sampai sekelas SIRX ya tapi untuk SPB ini gue bilang udah keren dan untuk diameternya sendiri untuk di line presets yang biasanya 40 sekian dia udah mulai agak mengecil ya disesuaikan sama model dress watch ya jadi ini kurang lebih kalau diukur diameternya cuman 39,3 ya mungkin kalau dibulatin 40 mm ya. untuk locknya sendiri tetap 20 mm tapi yang mungkin gue kurang suka di sini adalah model lagnya. Ini terlalu gede dan terlalu panjang. Jadi untuk huris uh, aku yang kecil walaupun diameternya nggak terlalu uh, gede ya. Uh, mengesankannya jadi kayak ini uh, wear big sih. Tapi it's okay kok. Masih belum ngelewatin batas pergelangan lagnya walaupun panjang. So ini masih masuk list favorit aku ya Oh ya yeah. dari line presets ini yang mungkin kalian udah tahu Dia movementnya menggunakan automatic movement Dengan fitur hack and winding Untuk kalibernya yang biasanya preset itu kebanyakan Didominasi sama kaliber 4R 4R35, 4R36, 4R57 Nah kalau untuk preset yang ini, karena dia kelasnya di mid high, dia menggunakan movement 6R35 yang kalian udah tahu power reserve-nya itu kurang lebih 70 jam ya. Nah untuk backcase-nya sendiri ini kelihatan rotornya ya, jadi exhibition atau mungkin see through atau mungkin banyak yang bilang transparent ya. Dan ini sebetulnya adalah salah satu Seiko yang uh, bisa dibilang special edition, ya. Dan dia sharp edge, ini dia keluar, ada beberapa varian warna, ya. Kurang lebih dia ada ini susu, cake, brown tone, smoke, bambu, ya. Terus ada lagi yang warna putih, terus warna hijau, sama warna biru. Kebetulan untuk kesan mewah, gue lebih suka yang brown sama perpaduan rose gold ini ya. Oke, dan untuk case-nya sendiri, ini warnanya rose gold ya. Terus uh, dial ini tone-nya adalah brown tone smoke bamboo ya. Kalau Seiko nyebutnya seperti itu. Tapi yang gue suka adalah... Stainless steelnya ini udah dilapis sama hard coating ya, atau super hard coating, jadi bisa meminimalisir goresan waktu kita mungkin kegesek baju, atau mungkin kebentur, kecuali keras banget ya benturannya. Dan untuk kacanya sendiri, ini udah sapphire crystal dan memiliki anti reflektif coating, jadi udah bening banget. Untuk di uh, hands sama indeks markernya yang gue suka, di sini masih terdapat loom ya, walaupun dia dress watch. Tapi untuk di hands sama markernya masih terdapat loom. Jadi, ya, kalau misalkan di situasi gelap or something, dia masih uh, glowing ya, masih terlihat dengan jelas. Dan kalian tahu sendiri, untuk loom Seiko seperti apa, terang dan tahan lama banget ya Jadi ini kalau clasp enaknya di fitting dulu Pergelangan kalian seberapa Nanti ngelepasnya udah kayak jam uh, Rantai ya Jadi nggak perlu tarik-tarik kayak gini Dan berisiko mengurangi cacat Di letter yang bagian ini So ini yang buat cari dress watch Aku rekomendasiin banget buat kalian Atau mungkin yang suka uh, Grand Seiko look Tapi mungkin masih belum tega ngeluarin budget segede Grand Seiko ini preset sharp edge ini aku rekomendasiin banget buat kalian kodenya adalah SPB170 ya atau mungkin kalian ketik sharp edge atau mungkin SPB170 ini juga udah muncul kok ini keren banget sih kalau gua bilang dari diameternya juga pas. Mungkin kalau di pergelangan aku yang kecil untuk ukuran dress ini mungkin agak sedikit besar. Tapi since locknya ini masih masuk di area pergelangan tangan aku, jadinya masih dimaafkan. Tapi buat kalian-kalian yang mungkin tangan pergelangan tangannya lebih gede dan nggak suka pakai jam yang terlalu kecil, ini pas banget buat kalian. Automatic movement. Dengan fitur hack and winding, kaliber 6 R35 Kaca udah sapphire Sekilas modelnya mirip Grand Seiko, tapi... Harganya nggak sampai segitu Worth to buy banget sih, dan buat aku worth banget buat diburu Terutama buat kalian penggemar dress watch, atau mungkin yang lagi butuh dress watch Nih, rekomendasi buat kalian, pekara warna mau white dial, blue dial, green dial, atau mungkin yang brown ini selera, semuanya keren kalau gue kebetulan emang belum punya yang kayak gini putih udah ada, hijau udah ada, biru apalagi banyak jadi ini yang jadi favorit aku sekarang oke buat kalian yang mau belanja langsung aja ya seperti biasa kunjungi web kita di jamtangan.com atau via aplikasi Langsung aja belanja, ini Seiko Sharp Edge menunggu kalian, aku rekomendasiin banget buat kalian ya, oke, okay. sekian dulu review dari Seiko Sharp Edge ini, dari Seiko Presage ini, see you on the next review, bye.